Halo balik lagi semuanya hari ini kita mau masak nasi goreng sate nih ada sate ya jadi kita akan masak nasi goreng sate gimana sih rasanya yuk kita mau masakannya langsung yuk yuk rasanya pasti mantap sekali Nah, untuk bahan-bahan yang kita akan gunakan Ini ada nasi Ada penyedap rasa Ada telur, kecap Cabai rawit Minyak Sama sate Nah, sekarang kita mulai masak ya Nah, kita iris dulu cabainya cabai sesukupnya ya sesuai sekarang kalau kalian suka pedas ya boleh aja yang mana hai hai lalu dulu. sama Lalu masukin nasi ya. ini. ini Kalau kita datang sampai. Tambahkan bumbu secukupnya aja ya Jangan lupa tambahkan juga kecap Kecap secukupnya aja Aduk deh sampai rata Okay, ini gorengnya udah jadi ya sekarang kita siap untuk sajikan nah jika ini udah jadi sekarang kita cobain jangan lupa kita tambahkan pun cabai tuh, tuh aja nur. Ya. coba ini Hmm. hmm. hmm. Cabain, jangan lupa. kokohan goleng identiknya kerupuk jadi kalau nggak ada kerupuk-kerup ya seharusnya ada yang kurang aja hmm. ini perpaduan ya antara nasi goreng dengan sate ayam namanya jangan kasih malam sate ya inilah rasanya rasa ada yang pecahnya juga ada kecap ada pemindah perasaan yang lain pokoknya ini ah, nikmat sekali udah hampir mau habis nih